bersama kita di parco ini kita akan mengajak para semuanya mengunjungi kawasan wisata air yaitu Sungai Tupang yang berada di kawasan desa Tanah Perjalanan menuju ke Sungai Tupang desa Tanah Barat yang melewati kebun-kebun sawit terus menuju ke daripada sungai Utang terus panjang jalan di sisi ketumbuk bagi pengunjung yang belum pernah sama sekali datang ke OO, kawasan sungai Utang seperti kami, kami belum pernah mengunjungi sungai Utang dan sangat tergantung dengan petunjuk arah yang dikejar oleh keluarga atau pengelola daripada semuanya sendiri contohnya di depan ini berada kita masih dalam perjalannya sepanjang jalan ini di gentengin botol-botol bekas minuman. sore ini kita masih dalam perjalanan menuju Semarang dan masih melewati perjalanan Harut cigo apa di situ? Ya, Terus sama tim waw. ada, iya, oh, ada ini ya, ada Jame, sampai Jame, sampai ada gadis, ada Dokter hai, saya, Ling. halo pendatang baru. <laughs> Sampai pendatang baru nih, rumah di <tuh> <tuh> <Rumah> peran. Tim <tuh> Pradik Skaban sampai di Sungai Upang. Biasa orang kota katanya belum pernah lihat sungai tuh. Cuacanya sangat mendukung bagi kami tim Stradik Skaben bertandang ke kawasan wisata air sungai Upang itu acing apa dek ikan toman apa umpan kodong Ya yeah. Hai Dokter Ling juga Ustadz Ali Pak Guru, halo halo, semua semua hey. lu siapa? Oh ternyata, oh ternyata ini loh, narator kita ada gazebo rangkaian, oh. sungai Upan, operator perahu nggak ada ya? Motor perahu ini mana? Halo dokter, Halo juga selamat siang, siang pagi sore malam ya, ya akan, yang akan. sayangnya kita datang kembali ke pagian, Kenapa? jadi buat teman-teman semua yang mau berkutub kembang dan mau melihat ke koleksi bunga anggrek yang masih alami dari tempatnya itu <tuh tuh> mesti harus datangnya siang ataupun pada sore hari. Pang dengan panorama yang indah wajib dikunjungi. Sekarang like, comment, dan jangan lupa subscribe kita di Pablo Picture. Ya terima kasih. Terima Bye. kasih dokter Ling. Pokoknya kalau gue sini gak nyesel loh. Hmm. Banyak yang bisa dijadikan objek wisata di sini. Spot-spot foto juga bagus. Dan tentunya ini masih alami Keren banget Jangan sampai tidak Like, share, and comment <laughs> Pablo Pixar, youtuber! Tadi inilah akibatnya kalau bawa mak emak untuk jalan-jalan ya, apalagi mak pada masanya itu belum ada kamera handphone. Nah, pada zamannya lagi, zamannya adalah zaman Boto, kamera tustel. Halo Pak Firman bagian kayaknya nyesel dengan itu <laughs> Akhirnya kita pulang segera di apa kita kemari lagi ya. Hari ini sayang banget kita nggak bisa berperahu dan banyak berperahu melihat he, ekosistem bunga anggrek ya. Okay. Sayang hari ini kita nggak bisa karena kita datangnya ke bagian operatornya nggak ada. gitu ya. mudah-mudahan di lain waktu kita bisa datang kemari lagi dan bisa berkeliling menikmati wisata air dengan berperahu dan melihat koleksi bunga-bunga ancur yang ada di sini selamat jalan dan terima kasih kunjungi lagi kita nanti kapan-kapan di Sungai surabaya